Oke, okay, hai, Assalamualaikum sahabatku di Mana Saja Berada. Sekarang kita akan berbagi sebuah informasi seperti judulnya, teman-teman ya. Buat kita sebagai nasabah Bank BNI tentu tentukan pengen menukar uang di Bank BNI 2023 ini. Bagaimana sih caranya, Bang? Biar kita berhasil dan biar kita sukses untuk menukar uang di Bank BNI. Dan tadi sudah berhasil nih, teman-teman nih. -teman, ini uang baru sudah saya tukar tadi, ya. Uang baru dan baru dari BI. Dan ini masih harum. Nah gimana cara nukarnya silakan simak ya kita akan kupas pada video ini kapan waktu terbaiknya bisakah diwakilkan ketika kita sakit atau mengambil uang atau kita membawa uang itu yang kita tukarkan atau yang ada dalam rekening kita dan hari tanggal yang terbaik kapan? Nah ini paling penting teman-teman ya karena banyak sekali kita yang gagal nih. Yang sering gagal, ya komen ya. Nah, sering gagal tidak dapat karena biasa mereka tidak tahu tanggal terbaik dan hari terbaik untuk mengambil uang, itu bahkan karena sudah haus, sudah puasa kan? Kadang-kadang kesel juga, teman-teman ya. Nah, kita akan kupas pada ini, dan di sini ada juga THR nanti dari video ya. silakan simak sampai selesai, ada juga syaratnya dari video. Kemudian, ada juga dana kaget kami bagi setiap hari. Silahkan nanti lihat di video ya. Cek di deskripsi video untuk mendapatkan dana kaget kami bagi setiap hari di video maupun di... Video kami yang lainnya, tapi sarannya gampang, nah, silakan subscribe video ini, ya, subscribe dan like, karena semuanya itu gratis, like, subscribe itu gratis, hanya modal gmail doang, kemudian komen, karena saya akan mencari 10 komentator terbaik yang mendapatkan THR pada video ini doang teman-teman ya. Oke itu dia, next kita langsung ke laptop, bagaimana cara tukar uang baru di bank BNI 2023, pertama teman-teman harus menjadi nasabah. Menjadi nasabah yang baik tentu harus memiliki pertama, Anda memiliki buku rekening. Ini jenis tabungan saya BNI Taples <gifat> Yang satu sini, bisa satu mahasiswa sama saya BNI Taples, komen dong ya, kita sama nih. Saya nasabah BNI Taples Ya, yang kartunya ya tentu maksimal ngambilnya setiap hari di ATM itu hanya 5 juta, teman-teman ya. <gifat> 5 juta. Dan tentu bawa KTP, teman-teman ya, silahkan bawa KTP teman-teman. Ini wajib nonton bawa dan juga bawa kartunya. Bawa kartu ATM-nya, ini yang teman-teman bawa ke CS-nya. Nah, setelah bawa ke sini, ke CS ini serahkan nih. Ya, kemudian bilang saya mau narik atau tukar uang baru. Yang pecahan, misalkan 20.000, pecahan 75 pecahan 5.000, pecahan 10.000, dan seterusnya. Silahkan katakan seperti itu. Nah, tapi teman-teman, saran saya kepada Anda, jangan diambil di bawah 5 juta. Karena kalau ngambil di 5 juta itu biasa disuruh KTM <laughs> Jadi ngambil lah di atas 5 juta minimal Teman-teman ya Minimal lebih 5 juta lah Itu dia Kemudian hari terbaik Kapan bang dan tanggal terbaik Kalau misalkan di bulan Ramadan itu silakan ngambilnya di 15 hari Ramadan Itu ngambilnya Jangan ngambilnya di 10, 20 hari Ramadan ke atas Itu tidak akan dapat Tidak akan dapat saya jamin Itu sudah sering saya lakukan dan saya gagal terus ya Ngambil di 20 hari Ramadan ke atas karena di sana orang sudah sibuk, orang sudah booking uang baru itu dan kita tidak akan dapat. Ngambilnya di 15 hari Ramadan ke atas. ya 15 sampai 18 hari Ramadan. Tergantung banknya. Ya, kalau bank BNI itu silakan ngambil di pagian lagi. Minimal 15 Ramadan itu sudah ngambil. Nah itu dia waktu dan hari terbaik kapan. Hari terbaik itu silakan ngambil di hari Rabu, Kamis, Jumat. Jangan hari Senin Selasa itu susah. Dan dijamin gagal kalau ngambil hari Senin Selasa. Apalagi kalau anda dari jauh ya. Nah, biasanya kan dari BNI itu biasanya jauh tuh. Kadang-kadang 10 km, 9 km, 1 jam bahkan ya. <gih> Jadi silakan datang pagi atau ngambil di hari Rebu, Kemis, Jumat. Sabtu, sabtu sampai Minggu bisa libur. Nah itu dia di harinya. Kemudian bang, bisa enggak saya diwakilkan nih? Kurang saya sakit, nih kurang sehat nih? Atau saya sibuk kerja, bisa diwakilkan sama keluarga atau anak saya? Jawabannya bisa sahabatku ya. Bisa sekali diwakilkan, tapi harus ada ada surat kuasa yang bermateris ribu diserahkan kepada dia. Jadi, bisa itu kemudian yang terakhir adalah: apakah kita tukar uang itu? Kita ngambil, kita bawa uang sudah cash. Misalkan pecahan seratus ribu itu kita tukarkan ke CS-nya. Oh, bukan, teman-teman, bukan -teman, seperti itu ya. Maksudnya adalah teman-teman ngambil, memang uangnya sudah ada di dalam rekening Anda, itu yang Anda tukarkan dan katakan kepada CS-nya. Karena beda ketika Anda bawa uang seratus ribu pecahannya misalkan jumlahnya dua juta anda tukar itu kadang-kadang dari bank itu uh, tidak yakin kepada kita karena bisa saja di uang itu kita ambil misalkan dari ATM lain ya atau nasabah lain gitu nah itu yang teman-teman harus hindari apalagi kalau ada ngambil di uh, mendesak-mendesak lebaran itu tidak akan diterima ya karena anda Uh, masih sanyu-sanyu atau masih habu abu sebagai sahabat-sahabat itu yang saya alami ya baik sobatku itu di informasinya semoga bermanfaat semoga teman-teman yang nonton teman dapat informasi yang bermanfaat yang bisa mendapatkan uang dan kalau pun ada telat apa-apa ada -apa. juga oh, banyak jasa silakan cek aja di Facebook ya jasa penukar uang baru lebaran cek aja di Facebook banyak atau tanya aja di grup-grup WA yang anda miliki silakan yang pengen terhari dari kami Sarannya gampang, silakan subscribe, like, komen di video ini. Kami kasih untuk 10 orang ya, untuk 500 ribu rupiah. Kami kasih untuk 10 orang, tapi untuk komentator 10 orang terbaik, maka komen yang terbaik. Dan langsung kami bagi buat Anda, jika teman sudah cukup 500 saja selama 20 jam saat dipublis video ini. Jangan berhormasinya, terima, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.